apa Sampai ketemu Kak.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 ada orang. Yes. Allahu Akbar. Kang Adit, Kang Adit, Kang Adit. Kak. Laper. Apa? Kenapa? Kenapa kak? Kenapa? Laper banget, kak. Gak punya uang. Situ, ninduk sini aja Capek banget aku Emang dari mana gitu? Dari aja Dari jalan-jalan aja kak Iya duduk so, gak apa usah aku langsung pergi aja kak, gak apa-apa Ini terima kasih banyak loh Emang mau kemana gitu? Mau pergi lagi Duduk sini jalan -jalan. dulu sih, kalau capek gak apa-apa Gak apa-apa, gini aja <laughs> Sampai soalnya kak Kak, kak, kak, lu gak Aku kak Asaf rumah Kak. Wait a minute. Ngelaper banget Kak, enggak punya uang. Ngelaper banget Kak, enggak punya uang. Uangnya bantuin atuh. Ini kayak mau pikir dong. Ini dapat dari mulung Iya. Terus ini mulung banyak banget. Dari mulung Kak. Mampusin, kak. Mau buat apa? Mau ditabung gitu? Iya sih, Kak saya mau beli mobil sport gua jadi ngeri anj** niatnya sekarang tuh mau CODan kak what did you say? what did you say to me? ini uang buat kakak lagi ya, tuh oh, ambil. jalan-jalan biasa mulung kak aku ya gitulah mulung dapat gede banget segini mulung hmm. seriusan? seriusan dari pagi dari pagi, pagi. cuman aku tuh <laughs> pengen nyari orang yang bisa serius sama aku kak amin Istri. iya ya. kakak mau nggak cobain kui Ini kan aku siap. Mas siap, Adik bakal tenang. Bakal nyaman. Kita belum cukup umur mau kuliah yeah. Iya. Kan pendidikan terti. Makanya ganteng kont. Bisa uh. ming samping jalan aja kan. Jalan-jalan oh. keliling itu maksudnya? Jalan kaki. Tapi kok duitnya gede-gede banget sih kamu tukerin dulu ke bank apa gimana? Jadi bukan aku aja yang mulung, Kak. Banyak teman-teman Terus aku punya pabrik plastiknya juga. Eh, lu jangan deh Ya gue gantar mulut lu lu. Kompoklah, dapet duit aku. Kompoklah, hendak tuh. Jadi emang, ya produksi sampah yang dikelola lagi gitu dijadiin barang-barang, jadi kan memanfaatkan sampah daripada sampah dibuang begitu saja, aku ambil, dikelola lagi jadi barang-barang kan bisa dijual lebih malah gitu kak. sama lingkungan kita biar bersih. Terus kamu tinggal di mana gitu? Di jalan-jalan aja. Terus bawa duit segini nggak takut gitu? Dirampok? Enggak sih, Kak. Aman sih. Aku tuh dikawal sama beberapa sniper di sekitar sini. Aku juga lagi... Ya, mau moco. Aman, Kak. Enggak, enggak, enggak. Harus ada perintah dari aku dulu. Sniper? Enggak sih. Sniper? Sniper Gitu. Enggak. Ada kode-kodenya. Ini ada. Ada... BOM yang bisa dilempar, itu kodenya ada WING hmm. WING <tuk> Awas tuh kita <gila>, tenang <tuk> Engga, belum Engga Aman Ini mau nungguin COD nih, di sini nih Emang Enggak dari dateng mana gitu orangnya? Apa? Orangnya dari mana? Dari sekitar sini sih, deket-deket sini Ini mobilnya sekarang Daerah juga? Daerah Bandung juga, iya sekarang juga Ini kan buat pelunasan DP, DP kemarin satu miliar. dada gua sakit. Harganya 2,3 miliar. Toyota Supra tahu nggak? Itu sih. Oh, kita bolong aja, aja kak. Bolong aja. Ya ajakin ya Ayo. Hmm. Gak apa-apa keliling. Kali gini sikap uh, ilmu yang bisa diambil nih, pekerjaan sejelek apapun dilihat orang, seremeh apapun, kita tidak boleh meremehkan pekerjaan itu. Gitu. Apalagi pekerjaan yang bermanfaat, kayak mulung, atau apapun yang jualan makanan, itu juga kan bermanfaat buat orang. gitu. Jadi harus dihargain semuanya. Meskipun dipandang, wah oh, ini mah pasti gitu ya kan? Padahal mah enggak gitu. dipandang sebelah mata. Ya, tidak boleh memandang sebelah mata ke siapapun. Aku respect banget ke kalian, sebab baik parah sih. Kalian the best. Tadi kan eksperimen aku ngetes kebaikan kalian, Eh ternyata baik, bagus, dan ya, itu maka iya. Ya. kalau mau hargai, hargai orang yang kita sayangi duluan. Dah cuit, tuh, tuh Supranya mau dateng kak? <tan cat> Kabilmnya aman? Aman, aman, aman. Itu semua STNK, BPKB lengkap ya? Oke. Okay. Harganya kemarin deal 2,3 miliar. Oke. Okay. Ini teman-teman baru oh. nih, kenalin. Ya, ya. Bagus, kan? Bagus sih pak. Cuman pengen lihat mesin-mesinnya boleh nggak? Oh, boleh. Boleh. boleh. cocok nggak sih aku punya mobil sport kayak gini cocok ya gimana kalau misalkan kakak ikut pulang sama aku hah boti boti itu apa tapi nggak bisa sih bertiga kamu berdua tapi bisa satunya mah di atas gitu kamu aja di atas lebih dalam iya enak banget ya udah tuh mas mana tapi pelunasannya gimana Nanti saya transfer. Ini ada sih sedikit, tapi masih kurang. Nih. Ini uang di karung ini banyak banget. Nah, banyak banget nih. Terlalu ada lecek-lecek, karena terlalu banyak, Mas, sombong amat. Bisa dihitung, banyak banget di sini setengah karung. Masnya nggak percaya nih, kemarin udah saya DP 1 m. Nah ini. Ini masih banyak lagi nih. Di bawah aja nggak apa-apa. nah itu buat masnya deal ya, kok oh, nggak bisa salaman ya anda ya? Bawa <tuk> aja, dah, Pak ya. Karungnya bawa aja lah. Iya, di bonus. Nah, nah, bukain Pak. Ini jimat kekayaan saya selama ini, Mas. <tuk masalah> Kepalanya oh. jangan dimasukin, loh <tuk> <tuk> Oke, okay. bawa, Dil. Deal. Deal saya nih tipeliharaan saya pak kok peliharaan ini mobil peliharaan iya. kesayangan pak oke okay, kalau kesayangan Pokoknya itu saya temui teman oke okay. ya, lanjut pak ya silakan lanjut banget pak nggak yeah. yeah. sia-sia aku mulung selama ini kak dapetin mobil kesayangan boleh dilihat dong boleh, boleh. takunya nggak percaya gitu asli asli dong masih panas dari jarak jauh, jauh dia. Lihat dalam dalamannya boleh boleh. Yalah kita pulang. Masih bagus semua kan? Ini, jadi? jadi ini? Ya ini punya aku kak. Ya. Berapa tahun? Berapa tahun mulung? Kalau mulung sih cuman berapa bulan? Memang aku banyak banget. Bisa sampai 500 juta, satu miliar muter-muter aja sih kak, <laughs> betul kak. Ini balik lagi gitu. enggak di sini, saya muter-muter antero jagat raya. akang gendang kalau saya bilang muter-muter ya. oke. Okay. pemuter kemuter, ah! saya suka tinggal di mars, mars, Jupiter. enggak kepanasan di mars. no, no. no. I can speaking in Thailand. Ya. Kapan? Tahun 2020. Enggak bisa bahasa Inggris. Ya udah terima kasih banyak kakak. Ya, dadah. Ya, Sebelum aku mau pergi, oh, aku bawang, ya. mau tos dulu. Terima kasih kakak udah jujur tadi, ya, udah ngebantu ya. saya ngerepin uang dan lain sebagainya. Kakak emang the best. Saya respect banget kalian. Terus tebarkan kejujuran kalian, kebaikan kalian kepada semua orang. Jangan pandang siapa pun itu. Tadi kayaknya main apa sih? TikTok? Oh, TikTok. Jangan, Kak. Sok bisa joget saya. Gimana? Gak bisa, Gak bisa. Masa gini doang? Ayo, ayo mana? Tuh, ayo, ayo, gini ayo, ayo, ayo, ayo, Gini, gini. ayo, Gampang banget Jangan. Eh dimana? boleh minta instagram kalian nggak Boleh Apa? Loh Kok kamu ternyata banyak followernya? Wow Iya kan Mulung followernya banyak Pelit Pemulung elit tapi Yaih oh. okay. udah ya Anto apa? Tapi kalian gak lihat Nih I Ada iya, iya, iya. Wewe Youtube oh. Jadi saya itu youtuber lagi oh, eksperimen. Frank. Lihat pojokan situ, tuh kamera tuh, pojokan, pojok, kamu nggak di parkiran? Iya. Uh -huh. yeah. Bareng bareng mobil tuh. Oh, Lihat nggak? Yeah. Yeah. <laughs> Ini baru TikTok paling, paling. Wow. <laughs> Berhasil guys. Ya udah ya. Terima kasih. Boleh diupload nggak ke video? Bih eh, mantap nih. Jangan lupa nanti di tag ya tiktoknya ya yeah, okay, yeah. Ini kalau bisa bertiga aku anterin kalian nggak bisa Maafin ya yeah. Terima kasih loh tadi udah berbuat baik loh yeah, Terima kasih banyak Kak Sampai jumpa di hari lain